Hello semua, salam sejahtera. Berikut merupakan paparan berita untuk minggu ini. Rizalman hapus lebih 6000 foto di Instagram, peminat setia meratap sedih, kami nak cara Dato' yang dulu. Michael Ang bagi cadangan genius kepada YB Khairi, istimewa buat kayangan Malaysia. Comel bila nurse cuba tenangkan Nak vaksin rupanya Kaprisphobia jarum Wow, wow Jarum tu panjang Penyanyi lagu Aku dan Kenangan Meninggal Dunia Kes langgar SOP Nielofa P.U. Riz ditunda Jio, please jangan nangis Emosinya episod akhir Running Man dengan Lee Kuang Su Mahu benarkan penggunaan ganja Di Indonesia ini penjelasan Nikita Mirzani. Berita sepenuhnya. Rizalman hapus lebih 6,000 foto di Instagram. Peminat setia meratap sedih, kami nak cara Datuk yang dulu. Mereka fashion terkenal, Datuk Rizalman Ibrahim mengejutkan ramai orang, terutama pengikut setia apabila akaun Instagram miliknya hanya terdapat 4 posting sahaja bagaimanapun tidak dapat dipastikan sama ada hantaran itu dipadam atau ditukar ke mode archive. Difahamkan, sebelum ini akaun Rizalman mempunyai 6,574 post iaitu termasuklah saat usahawan ini mengacarakan program masak pungpang Rizalman dan foto-foto shoot untuk jenama produk mininya. Menurut si perhatian gempak, akaun IG yang mempunyai lebih 1 juta pengikut itu hanya meninggalkan foto berunsur islamik satu entry yang mengingatkan pengikutnya untuk berkelakuan sopan dan yang terbaru adalah rakaman video dekorasi bilik airnya. Dalam pada itu, mereka fashion dalaman tersebut ada berkongsi satu tangkapan skrin yang memaparkan respon daripada salah seorang pengikut yang meratap dengan perubahan yang dilakukannya Hamba Datuk, kalau setakat kongsi kata-kata ayat dan hadis dekat luar sana berlambak Kami nak cara Datuk yang dulu tulisnya Di platform Twitter, rata-rata netizen mendakwa Rizalman merajuk selepas insiden Salman baru-baru ini tetahulu Rizalman menerima kecaman dalam kalangan pengguna media sosial selepas mendedahkan dirinya tidak menggemari ikan salmon Michael Ang bagi cadangan genius kepada YB Khairi Istimewa buat kayangan Malaysia Kontroversi mengenai kuota vaksin ...semakin menjadi bualan hangat di sosial media... ...ramai yang mempersoalkan kuota yang diperuntukkan oleh kerajaan. Malah, Michael Ang juga turut menyentuh isu kuota pemberian vaksin... ...dengan memberi cadangan yang bernas secara terus... ...kepada YB Khairi Jamaluddin di akaun Instagramnya baru-baru ini. Jual vaksin RM2K kepada golongan kayangan... Penulis skrip dan pelakon veteran ini memberi cadangan kepada YB Khairi agar sektor swasta menjual vaksin kepada golongan kayangan dengan harga yang mahal bagi satu dos vaksin. YB Khairi yang dikasihi, daripada nak pelan bagi satu suntikan AstraZeneca, AZ dan Pfizer hanya untuk mengambil rakyat, hati rakyat kayangan Malaysia, apa kata... Bagi saja kuota vaksin kepada pertubuhan swasta dan jual saja mahal-mahal seperti RM2k per jab dan dia orang boleh pilih apa mak bapak vaksin dia orang nak. Cadang Michael Eng di Instagramnya. Salur wang pada yang memerlukan. Bukan itu saja, Michael juga menyatakan hasil dari wang jualan vaksin tersebut boleh disalurkan kepada rakyat yang memerlukan termasuklah slot kosong vaksin golongan kayangan. Lepas itu, duit itu disalurkan pada yang memerlukan dan kuota vaksin yang dia orang tak nak bagi pada yang ramai masih menunggu. Apa kata kamu YB? Cadang Michael Ang lagi di Instagram. Penulis skrip ini juga membidas kepada mereka yang suka memilih vaksin yang diingini lebih baik beli terus slot vaksin dan kuota yang kosong diberikan kepada mereka yang tidak memilih dan menunggu dengan sabar. Yang nak sangat memilih vaksin itu bayarlah. Jadi, kalau diorang dah bayar slot diorang, yang percuma tu bagilah pada kita yang tak memilih. Kalau nak pilih tapi tak ada duit tu, pergilah mereput dan pinjam bank untuk dapatkan apa kau nak. Apa kau orang nak dalam hidup ni, benda percuma memang tak boleh pilih. Ya, sila faham itu. Kongsi Michael di Instagramnya. Chomel bila nurse cuba tenangkan nak vaksin rupanya capris phobia jarum. Wow wow jarum tu panjang. Gelagat penyanyi rap Capris sewaktu mengambil suntikan vaksin menjadi perhatian netizen. Capris yang selama ini dilihat sebagai seorang yang gentleman ini rupanya mempunyai fobia terhadap jarum. Menerusi video pendek yang dimuat naik di akaun Instagramnya itu merakamkan, Caprice sedang cuba menenangkan diri sebelum menerima suntikan. Paling comel apabila jururawat juga cuba membantu untuk menenangkan Caprice dengan cara berbual dengannya. Menerusi rakaman itu juga, dapat dilihat Caprice meminta maaf kepada jururawat kerana cubaan mengelak dari dicucuk akibat Takutkan jarum Bagaimanapun Menerusi coretannya Caprice berterima kasih kepada petugas barisan hadapan Kerana bersabar dengan karinahnya. Apa yang berlaku sebenarnya Di sebalik tabir Salud kepada frontliners For your service and sacrifice Kita memang dah kena ban Di banyak hospital Sebab kalau nak ambil darah Atau cucuk uh, Tujuk IV akan ambil masa 30 minit untuk baca Al-Fatihah, Zikir, Countdown Tapi ini first time suruh rap <laughs> Hang boleh cabar kita dengan apa-apa saja Kecuali jarum dan naik kapal terbang Memang fobia. LOL Terima kasih sebab nurse-nurse sangat spotting Alhamdulillah, hope the rest of Malaysia dapat vaksin secepat mungkin InsyaAllah kongsinya dalam pada itu, menerusi ruangan komen rata-rata netizen juga mengusik kapris. Sekadar info, dalam istilah perubatan ketakutan pada jarum dinamakan sebagai Trifonophobia iaitu ketakutan yang melampau terhadap prosedur perubatan yang menggunakan jarum. Ini termasuklah semua bentuk suntikan memasukkan ubat, pengambilan darah atau apa sahaja yang melibatkan penggunaan jarum Penyanyi lagu Aku dan Kenangan Meninggal Dunia Vokalis kumpulan popular era 1980-an The Brand Connection Kamal Halim 58 Menghembuskan nafas terakhir Akibat komplikasi hati Di kediamannya di Sik Kedah Jam setengah malam tadi Berita pemergian Kamal disahkan oleh sahabat yang juga komposer dan bekas anggota kumpulan The Brand Connection yang popular dengan lagu Aku dan Kenangan Manan Ngah. Manan memaklumkan Kamal atau nama sebenarnya Abdul Halim Awang Ibrahim meninggal dunia dipercayai akibat komplikasi hati. Saya dimaklumkan berita pemergiannya arwah Tengah malam tadi, sebagai sahabat yang juga rakan dalam anggota kumpulan The Brain Connection, sudah tentu pemergiannya amat menyedihkan. Difahamkan arwah meninggal dunia akibat organ hati tidak berfungsi dengan baik hingga menjejaskan organ dalaman lain, katanya kepada BH Online. Komposer yang terkenal menerusi lagu Sekadar Di Pinggiran dan merisik kabar itu berkata, Berdasarkan maklumat yang diterima menerusi keluarga terdekat, jenazah sahabatnya itu akan dikebumikan petang ini. Berita duka itu turut dikongsikan Manan dalam akaun Facebook beserta gambar kulit album sulung yang pernah dirakamkan bersama sebelum ini. Sehari selepas memuat naik. Video lagu terbaru tentang kematian seniman dan pemuzik ternama melalui lagu simfoni yang pulang 24 jam kemudian iaitu semalam saya diberitahu mengenai kepulangan penyanyi asal Aku dan Kenangan Kamal Halim ke Rahmatullah. Semoga diperolehi kesudahan yang baik-baik buat aling Ngaji yang pernah menjadi Johan Musabakah Al-Quran Malaysia peringkat kanak-kanak tulisnya. Turut meluahkan kesedihan berikutan pemergian Allahyarham Kamal di media sosial adalah anggota kumpulan Nasir Rabbani, Muhammad Asri dan Munif Hijaz. Selain menyanyi, arwah juga mencipta lagu. Antara penyanyi yang pernah mendendangkan lagunya termasuklah Datuk Jamal Abdillah, Lestari, I termasuk kumpulan Nasir Hijaz, Diwani, Zikra dan Mestika. Pada 2014 Al-Raham Kamal pernah dikatakan meninggal dunia namun tampil menafikan berita tersebar. Kes langgar SOP Niolofa Puris ditunda. Pengurusan kes selebriti Nor Niolofa Muhammad Noor dan suaminya Muhammad Haris Muhammad Ismail atau PURIS yang didakwa melanggar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB di sebuah kedai kapet dinilai dekat sini ditunda pada 15 Julai depan. Peguam pasangan itu M. Haris berkata pengurusan kes dijadulkan pada 23 Jun ini namun ditangguhkan susulan perlanjutan Perintah Kawalan Pergerakan. Mahkamah Magistrate menetapkan 15 Julai sebagai tarikh pengurusan kes seterusnya, katanya. Pada 20 Mei lalu, pasangan itu mengaku tidak bersalah atas tuduhan mengikut Peraturan 19, Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan, Kawalan Pergerakan Bersyarat nombor 4, Pindaan nombor 12, 2021. Kesalahan itu didakwa dilakukan mereka ketika berada di sebuah premis menjual kapit di Pusat Perniagaan Nilai 3 pada 2 Mei lalu. Mereka berdepan dengan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara hingga 6 bulan atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mohd Aris, 26, didakwa atas dua kesalahan gagal mematuhi. SOP PKPB dengan tidak membuat imbasan aplikasi MySejahtera untuk daftar masuk atau menulis secara manual serta tidak memakai pelitup muka di kedai Naim Kapets dan Berhad, kawasan perindustrian nilai 3, nilai jam 4 petang pada 2 Mei lalu. Nor Niyalofa 32 pula dituduh tidak membuat imbasan aplikasi MySejahtera untuk daftar masuk di premis itu atau menulis secara manual pada masa dan tarikh yang sama. Jio, please jangan nangis. Emosinya episod akhir Running Man dengan Lee Kuang Su. Sama ada mahu tidak, episod akhir Running Man bersama Lee Kuang Su tiba juga. Sepanjang episod bersiaran, anggota Running Man lain kerap mengusik Kuang Su untuk menyembunyikan rasa sedih. Running Man kali ini juga agak istimewa kerana Kuang Su telah bertemu dengan pihak produksi lebih awal untuk membuat perlumbaan yang penuh dengan kenangan bersama ahli yang lain. Seperti yang diinginkan, Kuang Su perlumbaan dibuka di lokasi yang sama di mana Running Man telah memulakan penggambaran mereka sejak 11 tahun yang lalu. Bagaimanapun sewaktu tiba di bahagian akhir, semua anggota Running Man telah mencoretkan isi hati masing-masing menerusi sekeping surat. Paling sebab apabila Song Ji Hyo tidak dapat menahan air mata sewaktu sesi tersebut berlangsung. Terdahulu Running Man mula ditayangkan pada 11 Julai 2010, dan anggota asalnya adalah Yo Jeseok, Ji Seokjin, Kim Jungkook, ha, ha Song Ji Hyo, Kang Gary, Lee Kwang Soo, Song Joong Ki dan Lizzie. Kini Running Man ditambah dengan dua ahli baru iaitu John So Min dan Yang Se Chan selepas ketidakan Song Jong Ki, Lizzie serta Kang Gary. Bagaimanapun pada 27 April lalu Kuang Su juga telah membuat keputusan mengejut apabila memilih untuk mengundurkan diri dari Running Man selepas 11 tahun bersama. Keputusan itu dibuat kerana Kuang Su memerlukan masa untuk pemulihan selepas mengalami kecederaan di bahagian buku lalinya akibat kemalangan tahun lalu. Mahu benarkan penggunaan ganja di Indonesia ini penjelasan Nikita Mirzani. Actress model dan host rancangan televisyen Indonesia Nikita Mirzani baru-baru ini telah membuat pernyataan mengejutkan orang ramai. Menurut kumparan, beliau menyatakan penggunaan ganja di Indonesia seharusnya dibenarkan untuk menggunakannya. Menerusi Insta Stories, actress berusia 35 tahun itu kemudian tampil memberi penjelasan di sebalik mengapa beliau ...mahu membenarkan penggunaan ganja di Indonesia. Beliau berkata, ...Kerana saya rasa mereka yang menggunakan dadah adalah orang yang bodoh. Lebih-lebih lagi, mereka yang telah menggunakannya selama bertahun-tahun. Nikita turut menyatakan bahawa membenarkan penggunaan ganja hanyalah sarkasm semata-mata... ...dan menambah jika seseorang itu bijak, mereka tidak akan menyentuh benda haram itu... Sekiranya orang itu bijak dan menyayangi diri dan keluarga, mereka tidak akan menyentuh dadah biar populasi orang bodoh berkurangan di Indonesia ini tanpa harus diracun, kata Nusika. Begitulah tadi antara paparan berita hiburan untuk minggu ini. Terima kasih kerana menonton konten di Miss Tuma Channel. Jangan lupa kita bertemu lagi di hari dan waktu yang sama pada minggu depan tekan subscribe, like dan tekan notifikasi button untuk Instagram channel dan kita berjumpa di update video yang akan datang. Peace out.